Eh, uh hampir saya jatuh nih. Eh. Susia berangkat tuh. Hah? Waduh. Tuanggal, eh. aduh, mamai barang pecah semua, eh. astaga naga. Uh? Ah. Ya ampun. Ra, ayo <ntuissance> eh bantuin Ra. <tuh> Bisa bantuin nah, ya kak? Bantu ya kak Nah, hmm. ini tuh Ra. satu lagi Yang ini ya kak? Tira-tira Iya ya Terima kasih ya de Alhamdulillah eh, Hebat sekali adik-adik ini Iya kak, sama-sama kita juga seneng kok bisa bantu Semoga gak apa-apa ya kak hmm, Puji Tuhan adik, Dekat ada yang pecah? Oh ya dek adik. karena adik-adik sih bantu kakak, ini tolong terima ya Hah?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 Hati-hati ya kak Astagfirullah Kapan kejadiannya? Hah? Dua hari yang lalu? Hmm? Ya ampun Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana oh, kondisinya? Apa tuh oh, hmm. Kamu yang sabar ya Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya Salam untuk Lingling -ling dan Alo ya Haa -ha. Kau diangkutin ini semua. Apalagi ya, hmm. Uma, baju dan selimutnya kau dikeluarin, mau dijual ya? hah? Larang. Huh? <guluh> mau dikirim ke panti asuhan lagi kan, Uma? Bukan, ini mau Uma sumbangkan untuk Cimee. Cimeme, hmm? Cimeme teman ngaji Uma ya? Bukan Ra.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 Rara bantu ya Eh, Rara, ya, mm. kamu bawa yang itu aja tuh Ini Eh, uh, mau bawa yang mm. ini